adalah kita belajar mengenai vektor. Diberikan koordinat kartesian dengan sumbu X, Y, dan Z. Yang garis putus-putus adalah sumbu kesetimbangannya. Yang bertanda minus atau opposite -nya. Perlawanannya. Ini sumbu Z, yang ini sumbu X negatif, dan yang ini adalah Y negatif. Sementara yang ke kanan, ke atas, dan ke depan, ini semuanya bertanda plus. Untuk menggambarkan vektor, maka sumbu ini diberi dengan nilai satuan. I untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan K untuk sumbu Z. Misal diberikan koordinat X, oh jangan X, koordinat A saja, 2, 3, dan 4. Maka secara vektor kita dapat menuliskannya menjadi 2I tambah 3J ditambah 4K. Kemudian vek koordinat B. Dengan nilai min 2, min 1, dan 4. Maka vektor B dapat dituliskan dengan vektor komponen. Jadi IJK ketiga-tiganya ini disebut sebagai vektor komponen. Nah. Ini bisa ditulis, min 2i min j plus 4k. Operasi vektor. Kalau misalnya vektor A ditambah vektor B, berarti yang boleh dijumlahkan yang mempunyai koordinat atau vektor komponen yang sama. 2, 3, dan 4 ditambah dengan Min 2, min 1, dan 4. Hasilnya 2 dikurang 2, 3 kurang 1, dan 4 tambah 4. Karena ini penyumulan vektor maka hasilnya juga dalam, masih dalam bentuk vektor. Ini menjadi 0, ini 2, dan 8. Yang bisa kita tuliskan sebagai 0 tidak ditulis berarti langsung 2J tambah 8K. Untuk kalau penjumlahan. Nah kalau vektornya dikurangkan. Vektor A dikurang vektor B. 2, 3, 4 dikurang. Min 2, min 1, dan 4. 2 ditambah 2 karena minus dan minus ini. Kemudian 3 ditambah 1 karena minus depan 1. Lalu 4 kurang 4. Jadi hasilnya menjadi 440. Atau dapat dituliskan 4i tambah 4j. Sekarang kalau A dot B. Nah ini perkalian. Maka yang boleh dikalikan hanya yang vektor komponen sejenis. Min 2, min 1, dan 4. Berarti 2 kali min 2 saja, 3 dikali min 1 saja, 4 dikali 4 saja. Hasilnya, min 4, min 3, dan 16. Ini bisa ditulis menjadi min 4, i dikurang 3j, tambah 16k. Kemudian ada lagi bentuk perkalian lain namanya perkalian cross atau perkalian silang. Nah perkalian silang ini agak unik karena dia mempunyai aturan. Misalnya vektor pertama adalah X1, Y1, dan Z1 dikalikan dengan X2, Y2, dan Z2. Dia harus dinyatakan dalam suatu Kedudukan matrik. Nah, ada X1, ada Y1, ada Z1. Di sini ada X2, ada Y2, ada Z2. Pada saat kita ingin mengalihkan I, maka yang boleh terlibat itu hanya bagian yang saya kotak. Saya gantilah warnanya. Nah itu dia. Oke. Berarti di dalam I itu isinya dari yang kiri ke kanan bawah. Y1 kali Z2 dikurang Z1 kali Y2 ditambah J. Nah permasalahan sekarang. Kalau J ini ditulis di sini, berarti nanti yang terlibat adalah K dan I-nya. Jadi kita menuliskan ulang di sini I. Siapa saja anggota I? X1 dan X2. Berarti J isinya Z1 dan X2 dikurang X1 dan Z2. Tambah lagi, k vektor komponen k berarti k yang ini nanti akan terlibat. Saya gunakan warna pink, agak tebal. K yang ini terlibat, maka kita tuliskan lagi: j, kita tulis ulang: j, y1, dan y2. Jadi, yang terlibat nanti adalah komponen. Di sini saja. Isinya Y1, X2 dikurang Oh, tidak konsisten. Saya harus konsisten. X1, Y2 dikurang Y1, X2. Sehingga kalau perkalian vektor nanti yang tersisa adalah Vektor komponen semua. Jadi semua yang mengandung vektor nanti akan mempunyai identitas, mempunyai vektor komponen. Nah bagaimana kalau kita lanjutkan? Vektor A cross vektor B. I, J, K. Nah siap-siap nanti di sini kita tulis. Setelah K itu I lagi dan J. Di sini 2, 3, 4, 2, 3. Di sini min 2, min 1, dan 4, min 2, dan min 1. Nah, jadi kolom yang bertanda highlight ini adalah kolom extension. K, I. Bisa kita tuliskan 3 kali 4 dikurang 4 kali min 1 tambah J. J berarti kolom yang ini yang kita gunakan. 4 kali min 2 dikurang 2 kali 4 tambah K. Setelah K ini terlibat maka kita menggunakan yang di belakang ini. Adalah 2 kali min 1 dikurang 3 kali min 2. Selesaikan dalam kurung. 12 min kali min plus 4. Ditambah J dalam kurung. Min 8. Min 8 juga. Tambah K dalam kurung. Min 2 plus 6. Hasil akhirnya. I, 16, tambah J, min 16, ditambah K, 4. Atau disederhanakan 16I, min 16J, tambah 4K. Dalam vektor perhitungan vektor, kita bisa menghitung panjang vektor atau nilai normalnya. Yaitu dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita lihat tadi vektor A isinya adalah 2I tambah 3J plus 4K. Nanti ini bisa kita hitung akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 tambah 9 tambah 16 13 tambah 16 akar 29. Lalu, vektor B. Tadi yang nilainya adalah vektor B min 2i min J 4K. Min 2 kuadrat ditambah Min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 16 akar 21. Kemudian penjumlahan vektor. Ladi berapakah panjang vektor A kurang vektor B? Yang nilainya 4I plus 4J. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 8, eh, 16 tambah 16. Atau 16 kali 2. Sama artinya dengan 4 akar 2. Kemudian vektor A tambah vektor B. Yang tadi jumlahnya adalah. Scroll lagi ke atas. Ini 4I min 3J plus 16. Min 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat plus 16 kuadrat 16, tambah tambah 16 16 9 756 756 16 756 756 16 756 756 756 756 756 756 756 tambah dua lima enam dua delapan satu kemudian a dot b berapa panjangnya Saya scroll lagi a dot b adalah oh iya ya yang tadi salah yang a plus b seharusnya dua kuadrat tambah 8 kuadrat Menjadi salah angka. Panjang vektor A dan B. Karena hasilnya adalah ini. Akar dari 2 kuadrat tambah 8 kuadrat. Akar dari 4 tambah 64. Tidak lain dari akar 68. Nah yang ini tadi sudah jelas. Yaitu 4 akar 2. Kemudian yang ini tadi sudah ada jawabannya yaitu akar 281 ini. Jadi A.B jawabannya adalah akar 281 karena nilai dari A.B sama dengan A.B min 4I min 3J plus 16K. Min 4i, min 3j, plus 16k. Sementara A cross B, hasilnya adalah yang di atas tadi, 16i, min 16j, plus 4k. Jadi kalau ini kita cari, Panjang vektornya akan bernilai 16 kuadrat ditambah min 16 kuadrat ditambah 4 kuadrat. kar 256-nya ada 2, tambah 16. 256, 2 kali 256 plus 16. 256 kali 2, 12, 1, 5. 5, 12, 16, 528 Nah, demikianlah pelajaran tentang vektor.